Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, cuman gak tahu tutorial atau enggak ya, bagaimana cara mengatasi game di emulator PSP atau PPSSPP yang tiba-tiba freeze, tiba-tiba nge tiba-tiba stuttering. Tapi, uh, kalau kalian tahu juga sih ya, kalian harus bisa ngebedain juga yang stuttering karena rame gitu atau mungkin lagi banyak efeknya atau partikel atau apapun animasi dan sebagainya sama yang tiba-tiba gitu tiba-tiba uh, naik turun naik turun dan yang tiba-tiba ini yang selain kalau untuk yang stuttering karena rame ya wajar gitu kalau kayak gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya yang saya takutin ini yang telah tadi saya bilang di awal gitu ya. ini bukan tutorial karena kalian cukup simpan game kalian gitu ya, yang bakal dijalanin di ppsspp nya di ssd gitu ya. Nah karena nggak semua orang pakai ssd gitu ya, jadi ya mungkin hanya beberapa yang laptop keluarkan baru mungkin yang udah uh, C-nya menggunakan ssd gitu. Tapi saya rasa sih ssd udah sangat mainstream sekarang dan uh, udah banyak juga gitu yang kenal dan banyak juga yang pakai gitu. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi tutorial juga sih ya. Dan intinya untuk uh, ngefixnya cuman kayak gitu doang sih. Kalian cukup simpan gamenya di uh, data c atau mungkin ssd lah ya atau mungkin biasanya di OS kalian SSD, cuman kalau kalian semua komputer kalian disnya pakai SSD ya ya udah gitu simpan di mana aja. Dan uh, saya juga ini mengalami hal yang sama pada PC 2 dan setelah saya coba ternyata bisa juga gitu untuk ngefixnya gitu dan saya udah main persona satu sama persona 2 gitu sampai tamat nggak ada masalah. Uh, stuttering atau mungkin freeze atau mungkin FS drop gitu kalau saat nge-save sih mungkin karena uh, penggunaan disk juga atau mungkin ada alasan yang lain gitu jadi ya saya wajarin aja gitu karena nggak tidak mengganggu dan tidak saat main gamenya atau mungkin saat sedang uh, gameplay gitu ya tidak tidak mengganggu saat gameplay nah Uh, kalian cukup simpan di data c aja dimanapun di luar di sini pun bisa langsung gitu ya atau mungkin kalian bikin folder lagi kayak saya misalnya nih steam library gitu walaupun ini bukan game steam juga sih ya cuma saya simpan aja di situlah ya dan ya yeah, karena uh, steam library adalah uh, folder untuk game gitu jadi saya simpan di situ dan uh, kalian cukup ke games gitu ya dan kalian cukup ke lambang home ini gitu ya lambang home lagi sampai muncul partisi kalian ada di mana Dan saya tekankan sekali lagi harus pakai SSD kalau kalian mau uh, lancar cuman kalau kalian misalnya nggak ada masalah nih gitu ya sama strategi sama freeze yang ya nggak jadi masalah gitu Kalian musim di pun terserah gitu atau mungkin kalian nggak punya SSD Dan kalian cukup klik aja di data C dan di Steam Library atau di dimanapun games dan kalian cukup klik persona 2 atau persona satu atau mungkin game yang kalian uh, punya gitu ya dan setelah itu kalian bisa main gitu ya Dan nanti akan muncul di recent kalian Atau mungkin yang baru-baru ya recent itu Dan uh, nanti tinggal kalian klik aja gitu Kalau kalian mau main lagi gitu ya Dan ini kan cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye